Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Terima kasih sudah tinggal video ini ya. Selamat datang di channel baru saya, guys, yaitu Cak Mujib TV. Jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang baru hadir, baru tengok video-video saya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share video-videonya. Oke, okay. nah di sini ada banyak requestan daripada kawan-kawan sekalian. Jadi, buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja follow Instagram saya di @cak Mujib. Oke, okay. dan teman-teman sekalian boleh juga ikuti Facebook saya di Kebun Cak Mujib. Oke, okay? oke. Okay. Guys, di sini ada sebuah rekaman daripada kawan-kawan sekalian yaitu logo Starbucks Liberty itu to... Maknamroh, Tustad Auni Muhammad. so ini daripada Ma Studio, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk di follow guys. <laughs> Oke, okay, langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Baik, dalam Al Quran Allah rakam terjadi perdebatan mm -hmm. antara Namrus dengan Nabi Nabi Ibrahim kan? Oke. Okay. Dalam tuh bila Nabi Ibrahim kata Tuhan dia, pencipta dia ni Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan hmm. jadi hujah namrus pula, dia buat apa? dia pergi ambil dua orang yang bersalah dalam penjara buat keluar seorang tu dia tak buat apa-apa seorang lagi dia dia bunuh, ha, dia kata aku pun boleh menghidupkan aku pun boleh mematikan sebab aku ah, dia okay. biar hidup, hidup sungguh lah satu, -satu lagi dia bunuh kalau bukan Namrud saya pun boleh buat aku turak. itu tak? hujah tu dangkal kemudian bila dia bermain dengan hujah tu, Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan aku menaikkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat kalau kamu nak mengaku Tuhan, cuba kamu naikkan sebaliknya maksudnya naik matahari belah barat turun belah timur, Namrud boleh buat ke tak? Hmm, bila tak dia baik. kalah, dia nak marah ha, biasalah dia kalah dah, hujah dia, dia nak marah, dia tak nak menang juga. Haa ni, perhat better juga ni. <laughs> dia kalah dah, last kali, dia nak hukum Nabi. Nabi Ibrahim, buka surah Al-Anbiya' ke? Surah Al-Anbiya' ayat 68-70 tu, dia bakat Nabi Ibrahim. Betul. Bakat dah Nabi Ibrahim. Walaupun dia kalah, dia bakat Nabi Ibrahim. Lepas peristiwa pembakaran tu lah, Allah suruh Nabi Ibrahim supaya keluar dari bumi, faddam aram, berhijrah. Dia keluarlah dengan anak beranak dia sekali dengan anak saudara dia siapa tadi Nabi anak saudara dia anak stagar Nabi Ibrahim Sodom dengan Gomorrah tadi Nabi apa Nabi Lut keluar jadi mereka berpisah di mana Mas Tudo di Palestin itulah dia duduk di Palestin Nabi Lut berhijrah ke kawasan Sodom dengan Gomorrah Sodom dengan Gomorrah pun kanya jauh pun di mana leh ni danau danau danau Nabi Lut kau mana? Jordan dekat je Jordan Palestin tu kawasan-kawasan tu juga. Okey. Namrus ni salah satu dia hebat astrologi. Aha. Astrologi. Yang kedua dia hebat astronomi. Hmm, baru tahun. Yang ketiga dia juga arkitek. Arkitek. Yang keempat dia yang pemula ilmu palmistry. Okey, astrologi kita tahulah. Astrologi ilmu apa? Astrologi lebih khusus, astronomi lebih luas kan? Semua hal-hal bintang, semua hal, -hal planet. Palmistry ni kalau hari ni lebih mudah. Ilmu apa palmistry? Hak kita duk tengok. Bukan tenung nasib. Tu hak kita duk baca dalam akhbar tu. Horoskop. Horos, apa? Horoskop, ah, horoskop. Ah. Ada dalam tu Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini Cancer Tak, Gemini Itulah palmistry Asal dia buat palmistry ni Seolah-olah dia kata Walaupun ada Tuhan Dia mengakui Tuhan pada awalnya Tuhan biar dia duduk sana diam-diam Jangan kacau urusan manusia Urusan manusia biar manusia sendiri tentukan hmm. Jadi nak tentukan nasib manusia ah, Masa itulah dia cipta ilmu Ilmu palmistri, ilmu horoskop Jadi, apa yang jadi pada takdir manusia ditentukan oleh ilmu palmistri ni horoskop Kita pun kadang-kadang baca, oh kalau meniaga pasal malam-malam ni rugi Tak pergi sungguh Kita pun tak pergi sungguh lah yeah, Yelah Padahal orang lewat klik, ham berapa? 500 Haram, tu juga Oh rugi tak pergi Sebab apa? ada baca horoskop Arkitek memang dia hebat, arkitek sebab tu dia boleh bina apa? Menara Babylon, Bandar Nineveh, Kuil Marduk. Marduk Sebab tu lah arkitek ni selalu dikaitkan dengan pembina-pembina Hmm. Hari ini kita panggil free. Free Freemason. Freemason ni? Oh, Freemason. Sebenarnya asas dia duduk sini lagi dan illuminati oh. pun duduk sini. Oh, apa maksud illuminati? Illuminati ni pencerahan? Pencerahan kalau illumination, geng-geng dia illuminator tu dia panggil manusia yang tercerahkan. Oh. manusia yang dicerahkan siapa yang bagi pencerahan biasa yang bersifat cerah ni bulan ke matahari ke matahari sebab tu dulu sudah lama sinonim dengan penyembahan tuhan matahari matahari penyembahan tuhan matahari dewa matahari sebab tu di mesir dia ada one eye sun god Dewa tuna nama Ra. Okey. One eye sanggot. Tuhan bermata satu, Tuhan matahari. Illuminati tu diambil daripada ni lah. Pencerahan tu. Sebenarnya apa? Atas pada tu, siapa yang bagi pencerahan? Ni lah. Mm -hmm. Lucifer. Siapa Lucifer? Iblis. Setan. Itulah sebenarnya mereka sembahnya. Mereka sembah setan. Hari ini, Yahudi Zionis, hak-jahat-jahat tu mereka hanya bertopengkan agama. Orang oh, tanya agama apa? Yahudi. Agama apa? Kristian. Agama apa? Islam. Sebenarnya, mereka adalah penyembah-penyembah setan. Ya Allah. Mereka penyembah setan. Baik. Namrhus ini, dia kahwin dengan mak dia sendiri. Dia kahwin dengan mak dia sendiri. Mak dia mendakwa bahawa dia ni wanita suci. Dia mengandung ni tak disentuh oleh, oleh orang laki-laki. Dia mengandung sendiri. Tuhan bagi contohnya. Nama mak dia apa? Semiramis. Dia mengandung sendiri lahir Namrus. Bila Namrus ni besar, Namrus ni agak kacak, tampan, handsome. Bila orang laki dekati Namrus, mak dia sendiri cemburu bila cemburulah sekali, dia kahwin dengan Namrus, kahwin dengan anak dia sendiri lama-lama, Namrus meninggal kan bila Namrus meninggal bagi Semiramis, Namrus tak meninggal roh dia masih tetap hidup satu hari dia pi ke taman, dia tengok satu batang pokok yang mati batang pokok yang mati, tiba-tiba di celah batang ni tumbuh anak pucuk kecil hak baru Ha, dia gambarkan namrus ni sama dengan benda ni Batang pokok tu tak mati Tapi ada satu Ada satu pucuk yang tumbuh okay. Jadi lama kelamaan Pokok ni besar diambil Pokok ni lah yang dinamakan pokok evergreen tu Jadi setiap 25 hari bulan Disember 25 Disember ni tarikh lahir namrus lah Oh, Kita dapat cuti sebab tarikh lahir namrus Okey juga Yo. Yeah. Eh, 6 Rose. 25 Disember 6 Rose. 6 Rose mai dalam bentuk ruh Gantung lah hadiah-hadiah kat pokok ni ni. Ha, 6 Rose mai gantung oh, akhirnya. Okey, ni dah ya. jadi mitos Santa Santa Claus. Santa Claus. Sebab tu ada seorang budak Kristian tanya pedri dia, dalam banyak-banyak ayat Injil pasal apa tak keluar perkataan Santa Claus. Dan nah, Santa Claus ni benda, benda penting walaupun dia tu mitos dan legenda siapa apa tak ada sebut Santa Claus sebab Santa Claus ni direka. Ah asalnya roh Namros mari gantung hadiah ni dan Semiramis anggap Namros tetap hidup dalam bentuk roh. Kemudian dia mengandung sekali lagi. Oh mengandung pun lagu tu juga tak bersuami. Jadi anak daripada Semiramis tu lahirnya Tamus. Tamus. Atau setengah orang sebut Tamuzi. Jadi bagi dia Tamus ini ialah kelahiran semula siapa? Namrus. Kelahiran semula Namrus. Jadi Tamus tu dah jadi anak dia. Hak pun anak dia merangkap suami dia. Jadilah Trinity pertama. Inilah Trinity pertama ni. Okey. Namrus. Namrus. Semiramis Semiramis sama Tamus. Tamus. Ha ni dia panggil Tuhan keluarga ni. Inilah start dia yang bawa masuk dalam agama pagan, nak sampai pada Nabi Isa pun, sini start dia ok sebab tu penting kita belajar sejarah Nabi tu ok kemudian Semiramis ni hari ni dia jadi apa? dia jadi ibu perawan gelaran dia lah, sebab dia kata uh, apa ni, mengandung tanpa tanpa suami, ibu suci macam-macam lah Hari ni duk mana? Patung Samiramis. Oh, tak reti nak lukis dah. belah ni pegang buku, belah ni pegang obor. Ah. Statue of Liberty. Liberty. Statue of Liberty tu Bini Namros lah. Statue of Liberty tu Dewi Semiramis Obor ni ialah Gambaran ruh Namrus yang tetap hidup Gambaran Namrus Agenda dia, perancangan dia tetap hidup Di bumi mana? Amerika Ah, ialah New York lah New York tu negara Amerika lah Siapa ni? Bukan mereka yang buat, Perancis Perancis yang hadiahkan Pada Amerika dan diletakkan di New York Okay. Sebab dia start dulu, Knight Templar tu Bila dia jumpa kitab sihir di Jerusalem tu Mereka tubuh pertama Di mana? Di Perancis kan? Sebab tu kemudian dibunuh tu, di, apa tak tu Lupa nama tu, dia dibunuh kumpulan dia tu Akhirnya dia tersebar ke Eropah Akhir sekali ni lah, Perancis tu hadiah Hari ni banyak tak lambang ni? Di negara lain ada tak statue macam ni? Brazil ada Norway ada, Sweden ada Banyak Okey tu pelambangan dia. Satu lagi kita boleh jumpa dalam Columbia TriStar. Ah ni syarikat perfilman kan ada perempuan macam pakai baju roman duk pegang api tu. Ah tu Semiramis juga. Oh, lah ni Sony Production, bawah Sony Production. Sama. Patu dia ada nama lain. Contoh Easter. Pernah dengar tak hari Di Easter? Di sisi orang Kristian, Easter. Ishtar ni bahasa apa? Bahasa Inggeris. Ejaan, kenapa tak? Ada sebut Ishtar. Ini Anglo-Saxon kan? Ada sebut Ishtar. Ishtar ni bahasa apa? Sebab Babylon. Ada sebut Ashtaros. Ini Hebrew. Hebrew Ibrani ada sebut Astarte Astarte yang ni Greek, Yunani nampak tak ni? Ashtaros Ros tu siapa? Rothschild tu Rothschild hari ni yang menguasai bank dunia sistem kewangan dunia Federal Reserve tu cucu cicit siapa? cucu cicit siapa? ramos astarte kita selalu terkena ratu astarte dalam bulatan grand grand grand grand grand perempuan lambang stabak tu lambang stabak tu ratu astarte lah astarte oh. tu ni juga Ternyata nah, Ini berkaitan dengan simbol lah Simbol okay. mereka gitu Dalam kemarin. tradisi Kawasan Asia dulu dia panggil Saibel Saibel gabung dengan Dayos Contoh lah ni Hak Tuhan anak ni Mak dengan anak Patu dalam tradisi Yunani kita ada apa uh, Zeus kan Zeus dengan Athena Aten, lah Perempuan Lepas tu dalam Hindu contoh, kita ada Dewi Dewika. Mm -hmm. Anak dia Dewa Krishna. Krishna tahu kat mana? Oh. pegan seruling tu. Dah tengok tak? Patung Hindu pegang seruling, itulah yeah, yeah, yeah. Dewa Krishna. Mak dia Dewi Dewika, suci juga. Ada juga nama Is. Ha ni, anak dia nama Iswara, ni Dewa Hindu juga. Tak tak terlibat dengan cari Proton lah. Eh? <laughs> Okey, apa lagi contoh? Ah ni princess. Bukan princess dia panggil the goddess. The goddess of Diana. Dayana. The goddess of Diana. Ni zaman The goddess of Diana ni patung dia rujuk pada Namrus. Uh, rujuk pada Semiramis Ni zaman Raja Dikianus ni. Dikianus. Dikianus. Dikianus zaman siapa? Raja di Kianusun. Kampung dia Torsusun. Negeri dia Afsusun. Mana tu? Zaman tu zaman Tamlikho, Muslinia, Mukashlinia, Marnusun, Dabarnusun, Tozoyusun, Kafas Tozoyusun. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Itulah raja. Ha, nak, nak aku jadi Tuhan tu. Raja di Kianusus. Zaman tu dah ada ni. Patung ni. Dia panggil The Goddess of Diana. Oh. Oh, jadi dari dulu sudah ada di zaman Ashabul Kahfi patung ini Ya Allah Sama juga Ada juga Nama Madonna Bukan penyanyi eh? Dewi Madonna Banyak nih dalam tradisi Cina Tradisi Jepun Tradisi Tibet sembah The Goddess of Madonna Merujuk pada benda yang sama Nama saja berlain Okey faham ya eh? Oke okay, guys, ya Allah, logo Starbucks ternyata dipakai juga. Gak ngerti ya semuanya memang kayaknya udah dikuasai gitu. Tapi memang kita harus memang jaga diri kita guys, kuatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya meskipun sudah banyak. Disebutkan juga Yahudi itu tidak minum Starbucks, guys, dan kita aja yang minum. Tapi kalau saya baru sekali, ya seumur hidup baru sekali. Ketika di Mekah itu diajak oleh jemaah Malaysia, ada Abang Azdi namanya, itu mengajak saya untuk minum di sana, dan saya tidak suka. <tuh> so, itu pertama kali saya minum Starbucks, sampai sekarang pun saya tidak minum Starbucks. Ya nggak tahu juga kenapa gitu dan akhirnya ketika saya belajar dan saya mendengarkan daripada Ustadz Auni Muhammad saya baru sadar bahwasannya di balik logo itu ternyata itu adalah lambang daripada keturunan Namrud. Oke okay, guys terima kasih sudah tengok video ini So terima kasih banyak kawan-kawan yang ada request ya Jangan lupa di subscribe channelnya MA Studios guys Karena ini juga menyajikan uh, ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz di Malaysia Terima kasih sudah tengok video ini Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh